dan pelajar nadotul waton sebagai pewaris benarust nadotul waton kami ikatan pelajar nadotul waton sebagai pewaris benarust Ikatan pelajar Nado Tulwaton sebagai pewaris penerus Nado Tulwaton kami ikatan pelajar Nado Tulwaton sebagai Sebagai pewaris benar